Baiklah, Bang. Bresaba loh, dimanapun kalian yang berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, yang akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Ke kabar pertama kita awali dengan kabar spesial terbaru dari Ayah Kejora masyarakat ya kita lihat di laman akun Instagram pribadinya Ayah Kejora baru saja mengunggah sebuah postingan foto bareng Reddy dan Bibi Indi, masyarakat ya tepatnya hari ini Ayah Kejora dan Bibi Indi lagi jengukin A'a Reddy ya Masya Allah, wow makin tampan banget ya ya Reddy mudah-mudahan sing soleh dan selalu menjadi anak kebanggaan orang tuanya, amin kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Ayah Kejora. Jenguk si ganteng dulu, Ready Muliana katanya tema banget ya. Alhamdulillah keluarga Lesti Kejora sehat semuanya. Bersyukur banget ya, mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun Instagram Adewi 2404 mengatakan Masya Allah, Reddy manis banget, katanya tuh, wow luar biasa banget ya Memang semakin kesini, ready juga semakin kinclong persahabat ya. luar biasa Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya, ada kabar terbaru dari Bunda Lesti Di laman akun Instagram, pribadinya Bunda Lesti juga mengunggah sebuah postingan foto nih Wow, akhirnya diposting juga bersahabat ya, foto cute nih saat melihat baby L Masya Allah mereka saling tatapan ya, luar biasa Tuh, kasih sayang seorang ibu kepada anak tercintanya Al-Fatih Mudah-mudahan selalu menjadi anak yang tentunya membanggakan anak soleh dan anak cerdas Dan kita juga salpok dengan mobil ya, tuh Mobil baru pastinya dari Korudi Salim Mudah-mudahan saja berkah barokah semuanya Dan kita lihat juga ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Di situ Bunda Lesti mengatakan allah, al wow, Masya Allah na al-fatih love Masya Allah ya Al-fatih kata Bunda Lesti mudah-mudahan menjadi anak yang kuat Anak yang cerdas Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan banyak respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram Lesti pilar tim mengatakan Masya Allah, gemes banget katanya tuh ya Lalu kita melihat Bunda Lesti tersenyum saat melihat BBL Masya Allah banget Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Ada komentar dari Tefitri Karlina yang ikut berkomentar Sehat-sehat terus BBL kesayangan Anak solehnya ayah pilar dan Bunda Lesti Wow, TV3 selalu men selalu mendukung dengan tulus buat Lesti dan Bilar Ada juga komentar dari Teknofi, persahabatnya mengatakan Anak saleh Bunda, wow luar biasa banget ya Mudah-mudahan Teknofi juga ini selalu sehat dan selalu bisa menjaga Bunda Lesti dan BBL Banyak sekali tentu komentar lain juga dari para sahabat-sahabat Lesti dan Bilar Kita lihat juga persahabatnya, ada Bang Putra mengatakan Masya Allah, al anak soleh, amin Luar biasa banget ya, dukungan dan doanya Kita lihat juga Komentar dari Vida 310 Masya Allah, Allah Abang El Katanya tuh, wow Salaf, tentu teman ya, kepada BBL semuanya Yang semakin gemes Mudah-mudahan sehat selalu untuk BBL Dan kedua orang tuanya juga Berikutnya persahabat siapa yang sudah menonton vlognya Lesti ketika berkolaborasi bersama Papa dan di momen spesial yang kita dapatkan tentu momen terkiut, momen romantis dari Bunda Lesti dan Papa Bilar. perhatikan di video ini persahabat ya duh tentunya Papa Bilar langsung derecep aja memeluk Bunda Lesti dari belakang ya masya Allah di hadapan Papa Fieldan dan istri. Luar biasa banget ya Memang idola kesayangan kita ini selalu saja Membuat iri para jomblo Wow <gifat> Momen ini pun diunggah kembali Atau diripas kembali oleh akun Lesti Bilar Gallery Underscore Perhatikan juga persahabat ya Di kalimat komentar banyak tanggapan Banyak respon yang diberikan Ya ini dari akun Siti Zubaydah 86 Romantisnya yang habis belah Duren katanya itu Masya Allah banget ya Romantis banget sih, Bunda. Sini, Bapak Bilar. dan kita lihat juga persahabatan ya ke komentar lain. Diberikan dari akun Instagram, Sunyanti Chan menyatakan di kolom komentar, "Masya Allah, bahagia selalu, Leslar Amin." Yuk, ya, sama-sama kita doakan selalu buat Leslar, mudah-mudahan bahagia, rumah tangganya langgeng dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. tahun tahun pasti, Bang Mimin akan selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan cedukan vitamin terbaru selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pentingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian bersahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.